Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber Ya, mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan yang terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan ya udah ngeser-ngeser semua video-video kita. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan akapun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih tetap semangat ya supaya kita bisa melewati satu persatu barai permasalahan kehidupan kita hari ini termasuk di dalamnya teror dari aplikasi pinjol.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 Merilis nama-nama aplikasi pinjol ilegal dan per hari ini OJK udah men -take down, menghapus ribuan aplikasi pinjol ilegal tapi kenapa ya per hari ini di Indonesia masih aja tetap tumbuh subur yang namanya pinjol-pinjol ilegal yang menjebak dan menipu masyarakat kita. Oke jadi untuk kalian yang nanti nama aplikasi pinjolnya sudah kita sebutin. Dan kebetulan kalian itu ada memakai salah satu diantara yang nanti kita sebutkan. Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan mungkin yang sedang menggunakan aplikasi-aplikasi ini sudah pasti tentu tahu. ya Bagaimana rasanya diteror, diancam akan disebar data dan ini itu segala macam. Jadi fix untuk kalian yang menggunakan salah satu di antara aplikasi pinjol yang akan kita sebutkan, maka enggak usah dibayar lagi. Kenapa seperti itu, Bang? Karena memang mereka ini ilegal, mereka ini tidak taat. Tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui OJK. Udah lah bang langsung aja apa aja sih nama-nama aplikasi pinjol yang udah dirilis sama CNBC si Indonesia berdasarkan keterangan dari pihak OJK. Oke kalian bisa melihat di samping layar monitor berikut ini. Oke, baik. Kalian bisa melihat daftar nama-nama aplikasi pinjol ilegal per Februari 2023. Jadi ini masih cukup baru banget, ya kan? Dan di urutan yang pertama adalah aplikasi Dana Pinjam. Siapa yang sedang memakai aplikasi ini? Dan yang kedua adalah aplikasi Rupiah Now. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Dana Rupiah. Namun, ini dicatut sama aplikasi pinjol ilegal tersebut. Untuk Dana Rupiah yang aslinya memang sudah legal OJK, tapi ini aplikasi pinjol mencatut nama aplikasi Dana Rupiah. Dan di urutan yang kelima adalah aplikasi sumber solusi terdepan, dahulu namanya Dewa Penolong atau Pinjaman ISI. Dan selanjutnya adalah 24 cash ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Dana Go. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi go cash, Dana Cepat Usaha Lancar. Dan di urutan yang ke-10 adalah aplikasi E-Credit. Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi Hadompet. Namanya aneh-aneh ya. Dan di urutan yang ke-12 adalah aplikasi Saku Aku. Pinjaman uang tunai tanpa jaminan cepat. Di urutan ke-13 adalah aplikasi GoPits. Dan di urutan yang ke-14 adalah duit pintar. Nah ini kemarin yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman yang lain. ya. Pinjol uang aman. Dan di urutan yang ke-15 adalah dewa penolong pinjaman helper. Dan di urutan yang ke-16 adalah aplikasi dewa penolong pinjaman tips dan di urutan ke-17 adalah aplikasi Dewa Penolong Pinjaman Klub. Banyak banget ya dewa-dewa penolong nama aplikasinya. Lanjut untuk di urutan ke-18 adalah aplikasi Duit Pintar Pinjol Uang Aman. Loh tadi Duit Pintar, ini Duit Pintar lagi ya. Dan di urutan yang ke-19 adalah aplikasi dana darurat pinjaman kredit. Dan di urutan yang ke-20 adalah aplikasi pinjaman cepat. Lanjut untuk di urutan ke-21. Nah, ini gua yang baru dengar yang semalam gua live streaming di TikTok ya kan. Itu ada aplikasi Konston Dana. Ternyata ada ya aplikasi pinjol yang namanya Konston Dana, pinjaman online. Dan di urutan ke-22 adalah aplikasi kredit digital. Tanda kutip ini konstan dana yang kemarin tanya-tanya ternyata udah dirilis. Sama pihak OJK itulah aplikasi pinjol ilegal. ya kan. Lanjut untuk di urutan ke-23 adalah abadi dana. Dan di urutan ke-24 adalah aplikasi go to Di urutan ke-26 adalah aplikasi laki dompet. Di urutan ke-27 adalah aplikasi tunai pinjaman. Dan di urutan ke-28 adalah aplikasi dana cicil online. Di urutan ke-29 adalah aplikasi Proloan dan di urutan ke 30 adalah aplikasi dana mutiara Di urutan ke 31 adalah aplikasi tunai kilat pinjaman cepat Dahulu namanya tunai kilat pinjaman tunai Dan di urutan ke 32 adalah aplikasi tunai kilat selamat cash Lanjut untuk di urutan ke 33 adalah aplikasi cair kilat Kilat ya serba kilat berarti ini di urutan ke 34 adalah aplikasi ANT pinjaman dan di urutan ke 35 adalah aplikasi tunai harian light di urutan ke 36 adalah aplikasi tunai cair kemarin ini namanya pinjaman kredit. Berarti namanya ini udah terus berganti-ganti, ditutup, buka lagi dengan nama-nama yang baru, ya kan? Lanjut untuk di urutan ke-37 adalah aplikasi asetku. Yang benar itu asetku, ini malah berganti menjadi asetku, ya kan? Lanjut untuk di urutan ke-38 adalah aplikasi bantu kamu, dan di urutan ke-39 adalah cash STR. Pinjaman uang online tanpa agunan dulu, namanya cash STR, ya, ada yang pakai ya aplikasi ini. Dan di urutan keempat puluh adalah aplikasi dana ajaib. Ajaib banget ya. Bisa menambah hutang-hutang kalian. sakin ajaibnya. Lanjut untuk di urutan keempat puluh satu adalah aplikasi dana bersama. Dan di urutan keempat puluh dua adalah aplikasi pinjaman segar bugar. Yang ngasih pinjaman segar bugar. Yang pakai uangnya akhirnya buyar. <tuh> Lanjut untuk di urutan keempat puluh tiga adalah aplikasi butuh uang. Pinjaman Pinjaman dana KTA dulu namanya butuh uang Pinjaman uang tunai mudah Atau butuh uang Atau pinjam uang tunai banyak banget ya Nama-namanya Lanjut untuk di urutan ke-44 adalah aplikasi pinjaman cepat Mars dari Planet Mars. guys ada yang pakai aplikasi ini. Dan di urutan ke-45 adalah aplikasi Good Dana Info uang tunai dan di urutan ke-46 adalah aplikasi Dana Full. Dan di urutan ke-47 adalah pinjaman online Mega. Di urutan ke-48 adalah Palm Cash. Di urutan ke-49 adalah Monkey Cash. Law. Dan di urutan kelima puluh adalah uang mudah KTA 24 jam Dan di urutan kelima puluh satu adalah aplikasi get tunai Dan di urutan kelima puluh dua adalah aplikasi pinjaman tunai pribadi terbang Terbang melayang kemana-mana Di urutan kelima puluh tiga ini yang kemarin gue sebutin adalah aplikasi newer dompet dan di urutan ke-54 adalah aplikasi kelapa pinjaman angsuran. Dan di urutan ke-55 adalah aplikasi wadah pinjaman. Di urutan ke-56 adalah aplikasi dana cash. Dan di urutan ke-58 adalah aplikasi danaku. Di urutan ke-60 adalah aplikasi dompet super. Dan di urutan ke-61 adalah dompet dana banyak banget namanya yang dompet-dompet ini ya. Dan di urutan ke-63 adalah aplikasi e kredit Di urutan ke-64 adalah aplikasi Face Loan dan di urutan ke-65 adalah aplikasi Lak. Di urutan ke-66 adalah aplikasi Hua Hua Loan dan di urutan ke-67 adalah aplikasi Hua Uang. Lanjut, untuk di urutan ke 68 adalah aplikasi pinjaman dana. Di urutan ke 69 adalah aplikasi Cash Pro. Ada yang pakai aplikasi ini, dan di urutan ke 70 adalah aplikasi dana cair. Lanjut untuk di urutan ke-71 adalah aplikasi Rupiah Kilat. Ini juga kemarin banyak yang bertanya-tanya ya kan. Dan di urutan ke-72 adalah aplikasi KSP Modus dan di urutan ke-73 adalah aplikasi KSP Kredit di urutan ke 74 adalah aplikasi uang runtuh Runtuh uangnya Dah Lalu diberikan sama kita dengan bunga yang tinggi Lanjut untuk di urutan ke 75 adalah aplikasi danaku pinjaman online clue Dan di urutan ke 76 adalah aplikasi pinjaman KTA tanpa kartu kredit Dan di urutan ke 77 adalah aplikasi teman uang Dan di urutan ke 78 adalah aplikasi beruang finance di urutan ke 79, ini juga banyak kemarin ditanyakan sama subscriber kita. Kreditin pinjaman cair guide. Dan di urutan ke puluh adalah aplikasi lawan durian. Di urutan ke-81 adalah aplikasi masuk dompet. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk ya. Dan di urutan ke-82 adalah aplikasi sumber tunai. Di urutan ke-83 adalah aplikasi cangkir emas. Di urutan ke-84 adalah aplikasi KSP BSI Dan di urutan ke-85 adalah aplikasi kredit kita. Oke baik jadi itulah rilis terbaru 85 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal yang mungkin hari ini sedang memakai salah satu dari 85 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan maka fix nggak usah dibayar lagi. Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar, apabila memang mereka masih tetap saja memaksakan kalian untuk membayar sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka, dan apabila mereka sudah melakukan pengancaman penyebaran data oke selamat untuk teman-teman yang mungkin sudah memakai 1 sampai dengan 80 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan maka nggak usah dibayar lagi oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh